Oke, latihan soal akhir semester, ya. MTK kelasnya SMP, coba lihat baca nomor satu, lihat soalnya. lihat. cuma berdua, apa biar gelah, kayak nyusul yang lain. banyak oleh soalnya. 25 ikat, biar habis, ya. nah ini kalau nggak kejingoan kakak ini ke zoom ini perpangkatan biasa nih nah dia pakai ini deh kasih kakak perintahnya dikte ke nggak tulis ke y pangkat mintigo dipangkat lagi dua eh, dikali seper pangkat 9 nah di apa ini coba pakai annotate itu, baca gak? annotate, eh. nah, ini jadi ye, min tiga kali dua, min enam ya eh. seper pangkat 9 itu berarti ye pangkat min 9 jadi nih, ye pangkat min 6, min 9 Min 6 Kali ya Itu tambah Dikali, dikali dua, kan? Baru min 6 dengan min 9 ditambah Min, 9. min 6 Min 15 ya, ya. Oke Kalau nomor 2 nah, Ini bagi ke koefisien 24 sama 12 2 hasilnya Biasa X 6 X pangkat enamnya tuh dikurang sama penyebutnya tiga lima dikali y-nya min 8 delapan Min, min 7, eh. jadi 2 X pangkat tiga dikali lima y pangkat min satu ya b deh Ah. selanjutnya nomor 3 ini bentuk akarnya kita sederhana ke ya jadi 15 akar 2 kalau 8 ini kan 2 dua akar 2 dua 2 dua kali 7 min 14 ya deh. 14 akar 2 nah 72 2 ini 36 kali 2 36 itu faktor dia yang merupakan bilangan kuadrat paling besar Akar 366 jadi 15 kurang 14, 1 1 akar 2 ditambah 6 akar 2 1 tambah 6 jadinya 7 akar 2 Kalau okay. okay, well, nomor 4, akar 7 Per 4 ditambah akar 3 Nah ini penyebutnya jadi dikali ya yeah. 4 min akar 3 Jadi okay, 4 nya kuadrat ke dikurang akar 3 kuadrat eh. akar 7 dikali dengan 4 min akar 3 nah ini jadi 4 kuadrat 16 kurang 3 eh. ini akar 7 kali 4 empat, empat akar 7, akar 7 kali min akar 7 min 7, jadi 4 akar 7 tujuh, min 7 13 ya Oh, sorry. Ini akar tiga, ternyata jadi akar 21 puluh satu. Eh, Pak, akar 21 puluh satu per tiga belas, ya. Kalau nomor 5 ini bentuk baku Bentuk baku kita hitung berapa angko di kanan koma siko 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 11, 12 nah, Jadi ada 12 angko di kanan koma Sebentar yang nak kita ambek 9, 6, 2, 3 Awalnya ada 12 Sudah kita ambek 3 angko di kanan Berarti sisa Biar jadi 12 Itu min 3 sama 9 ya. laci C ya. Oke, kalau nomor 6 ini jumlah ke 8 tambah 24 32 ya. jumlah ke yang di dalam dulu 32 tambah 32 64 nah ini dipangkat ke 2 per 3 64 tuh 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 pangkat lagi 2 per 3 jadi 6 dikali 2 per 3. 6 bagi 3, dua 2. 2 kali 2, 4. 2 pangkat 4, jadinya 16. Nah, itu, ya. Oke. nah nomor 7 cak mana, Lip? Coba baca soalnya, Lip. Limpunan penjelasan dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X min 40 sama dengan 0 adalah? Oke, cari dulu faktor 40 yang di ke plus 3. 8 sama 5 kan? Nah jadi faktor ke X X plus 8 min 5 dikali X plus 8 ya. Nah, ini jadi X-5 dikali X plus 8. Nah, berarti kakek faktornya X1-nya 5, X2-nya min 8. Jadi 5 dan min 8 B. Ya. Oke, next. Eh. Lanjut deh kalau nomor 8 nih, min 7 dan 4 adalah akar-akar persamaan ya. kuadrat, A e kuadrat plus B x e plus C. Jadi nilai A, B, dan C berapa tuh? Jadi kita substitusi dulu. Kalau dia 7, min 7, kita pakai min 7 dulu x nya A dikali min 7 kuadrat plus B kali x nya min 7 plus C. Jadi 49 A min 7b tambah c 0. Kalau dia pakai 4, itu berarti a dikali 4 kuadrat ditambah b kali 4 ditambah c. Jadi 16a plus 4b ditambah c 0. Nah ini di substitusi, ya. Nah, kalau kita eliminasi ke, ini jadinya kayak 33A 11B sama dengan 0. Jadi, 11B sama dengan 33A. Nah, berarti di sini B-nya adalah 3A. Nah, kalau kalian nyari pakai rumus perkalian, perkalian akar-akar bilangan kuadrat, itu rumusnya C per A. Jadi X1 kali X2 itu min 7 kali 4 itu minus 28. Nah. Minus 28, C per A-nya, C-nya belum tahu. A-nya juga belum tahu. Jadi paling C sama min 28 A. Nah, kalau dari penjumlahan, penjumlahan X1 tambah X2 itu ada rumus yeah. jadi min 7 tambah 4 itu min 3 kan lupus penjumlahan min B per A yeah. nah min B per A nih B di, sama dengan min 3 jadi kalau nak nyari B nya baik eh? itu 3 A eh, mentok juga nih Nah, jadi kalau kita tes ya, x- min plus 7 dikali x-4, x kuadrat plus 3x, min 28. Jadi, A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 28. 1, 3, min 28, D. Oke. Oke, okay, eh. okay, nomor 9 Azora baca. Azora. Azor. 9. Hmm. Jika x 1 dan oh, x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan 3x kuadrat 3x min 36 dan x1 lebih besar dari x2 Hah? nilai dari 4x 1 2x2 adalah nah, kalau ini anggaplah sama dengan 0 eh. jadi ini kaget x kuadrat plus x min 12 eh. x plus 4 x min 3 aja deh jadi bisa X1 nya 4, X2 nya 3, karena 4 lebih besar, eh. min 4 dengan 3, eh nah lebih besar 3 kan dari min 4, jadi terbalik ini, X1 dan X2 maksudnya, nah selanjutnya jadi 4 kali X1, 3, eh X2 nya min 4, 12 kurang 8, jadi C saja deh, Oke, selanjutnya nomor 10. Tiga, jawabannya. Tiga. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang dengan luas 105 meter. Ini meter apa? Meter persegi ya. Oh, meter persegi, jika selisih panjang dan lebarnya adalah 8 meter, maka panjang dan lebaran terse tersebut adalah Nah, jadi kalau selisih panjang dan lebar anggaplah panjang kurang lebar ya 8 Boleh nah, 8 plus L Anggapnya panjang ini Nah, kalau rumus luas itu Panjang kali lebar Panjang 8 plus L Dikali L seratus 105 Jadi L kuadrat plus 8 L Minus 105 Soalnya 0 Nah, kalau kita faktor ke berapa faktor 105 yang 8 nah itu 15 sama 7 L -105 sama 0. jadi L plus 15 dikali L min 7 dikali L plus 15 Oke, jadi L min 7 L plus 15 yang mungkin lebarnya itu 7 ya. uber 7 panjang berarti 8 tambah 7 15 ya. nah itu 10 A ah, ya oke akbar 11 coba-cobar Samaan grafik fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 0, min 8 dan mempunyai titik balik 1, min 9 adalah oke okay, kalau min 8 itu hilang semua. ini nilai C nya nah B ini aja nih min C, yang nilainya C deh. Ya. Kalau kalau titik balik 1 ini X ekstrim min B 2A ya. Jadi B nya min 2A. Kalau min 9 nih kalian mongkar dari F1. A dikali 1 kuadrat plus B kari 1 tambah C. Jadi A plus B plus C. Sama min 9. A 2A ya. C. Min 8 plus 9. Jadi A yang kurang 8 1 jadi hanya satu 1 B nya jadi min 2 ya. telah B ya. jadi terserah nak nyoba-nyoba atau nak pakai rumus B. bersamaan kuadrat boleh ya sama baik nah, saya nomor 12 ini diskriminansi diskriminansi ini B kuadrat min 4 AC apa ke rumusnya ya? B nya min 9 A nya 1 C 14 Min 9 kuarat 81 Min 4 dengan 14 Min 5 6 Jadi hasilnya 25 Nah tu ok 13, eh. bayangan titik P 7,6 setelah cerminkan terhadap sumbu X 7,6 dicerminkan terhadap sumbu X jadi nah, 7 coba sisinya ya dicerminkan terhadap sumbu X sum, eh. berarti dari bawah ke pucuk bawah ke bawah yang bawa ke pocuk, bakal sama ya, eh. min plus 6, bawahnya min 6, jadi, hasilnya 7, min 6, karena dia membentuk sudut, termasuk lurus ya, dan terminan, oke, kalau 14 di min min 3, ditambah A jadi 4 8 ditambah B jadi 5 A nya berarti min 7 B nya min 3 nah, dia apa ini? nilai A plus B A nya min 7, B nya min 3 Yo, min 3 plus A soalnya 4 Oh, positif ya, sorry, sorry, tujuh sama tujuh kurang tiga aja deh empat udah deh nah tuh nomor 15, bayangan garis y sama 4 x min 9 dicerminkan, y min 2 y min di bawah anggap anggapnya 4x-9 tuh berarti titik potong ya. Kalau x-nya 0, y-nya di-9. Ya. Kalau dia y-nya 0, berarti x-nya 0-4x-9 4x 9, x-nya 9, X 9 4. Nah, 9 per 4 itu sekitar 2,25 ya. I-nya tadi di min -9 ya. Nah, kalau bayangan garis ini dicerminkan. Nah, ini kemungkinan bergeser ke bawah ya. 9, min 2 ke min 9 Kan selisihnya 7 ini 7 ke bawah 7 ke pucuk Jadi 7, jadi 7 tambah min 2 Di min eh, 7 kurang 2 Plus 5 eh. nah, Di plus 5 Sama kayak Titik tengahnya Nah eh. Ini 9/4 ya enggak titik tengahnya di -2 dan ya, misalnya ya. -2 tuh kaget 7 sama dengan 4 x 7/4. Nah, di 7/4 berarti sebelum 9/4 ya. Nah, kurang nggak itu lah jadi dia melalui 0,5 dan 7 per 4, min 2. Kita untuk gradiennya 5 min min 2 per 7 per 4. 7 per 7 dikali 4 jadi gradien 4. Nah, berarti dia kakek y min 1 itu M dikali X min X1 Jadi y min 5 Sama dengan 7 4 dikali X min 0 Nah, ini jadinya y min 5 sama dengan 4 X jadi Y sama dengan 4X tambah 5 misal Tando oke ada yang, ada yang tanya gak ini sebelum selesai 15 soal dulu be. kita cuci lagi sisa 30 soal hari Kamis ya, 16 sampai itanya. ada yang minum gak ini Ngerti, kalau KTM, eh, oh. pasti ada. opera ojora juara oh. sudah kayak itu. penjelasannya, selamat beristirahat. Ih, oke. Okay.